Makam Syekh Siti Jenar hingga kini masih menjadi misteri. Beberapa sumber sejarah mengatakan kalau Makam Syekh Siti Jenar berada di komplek pemakaman Sunan Gunung Jati. Namun banyak juga sumber sejarah lainnya yang mengatakan bahwa letak Makam Syekh Siti Jenar tidak berada di area pemakaman Sunan Gunung Jati. Sebagian masyarakat Cirebon menganggap Makam Syekh Siti Jenar bukan di area pemakaman Sunan Gunung Jati. Tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Beberapa masyarakat Cirebon meyakini kalau makam Syekh Siti Jenar terletak di kompleks pemakaman Kemlaten di kota Cirebon. Syekh Siti Jenar adalah putra Syekh Datuk Soleh, seorang ulama asal Malaka. Ia dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang memiliki pandangan kontroversial pada zamannya. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai penyebar ajaran Sasahidan yang berpijak pada konsep Manunggaling Kabulogusti. Gusti Siti Jenar diketahui sebagai penggagas gagasan komunitas baru dengan mengubah konsep feodalistik Kabulog, atau hamba, atau budak menjadi egaliter melalui pembukaan hunian-hunian baru yang disebut Lemah Abang. Kemunculan komunitas masyarakat egaliter di duku-duku lemah abang yang dinisbatkan kepada Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang kemudian berkembang menjadi varian abangan. Berbeda dengan makam wali Songo lainnya yang jelas letak bangunannya beserta kisah-kisah yang melingkarinya. Makam Syekh Siti Jenar ini secara tepat belum bisa dipastikan keberadaan pemakamannya dan hingga kini menjadi misteri yang susah terungkap. Hal ini karena kisah tentang meninggalnya Syekh Siti Jenar dari berbagai sumber sejarah yang ada akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat Cirebon memiliki anggapan tidak sama tentang makam Syekh Siti Jenar yang masyhur disebut Syekh Lemah Abad itu. Sebagian menganggap makam wali kontroversial itu terletak di kompleks pemakaman Kemelat di Kota Cirebon, sedangkan sebagian sumber sejarah lainnya menganggap makam Syekh Siti Jenar di Bukit Amparan Jati tak jauh dari makam Syekh Datuk Kafi. Penduduk Jepara meyakini bahwa makam Syekh Lemah Abang alias Syekh Siti Jenar terletak di desa Lemah Abang, Jepara. Sedangkan penduduk Mantingan dan juga belakangan penduduk Tuban meyakini bahwa makam Syekh Siti Jenar atau Lemah Abang terletak di daerah mereka. Sementara itu menurut sumber cerita tutur penganut tarekat Akmaliah, yaitu tarekat yang dibangsakan kepada Syekh Siti Jenar. Makam Syekh Siti Jenar tersebut dinyatakan hilang, karena sesuai wasiat yang bersangkutan yang pernah berpesan kepada para pengikutnya agar kuburnya kelak tidak diberi tanda. Hal ini memang yang dikendaki oleh Syekh Siti Jenar supaya makamnya nanti tidak dijadikan tempat peziarah. Namun meski tidak ada makam yang benar-benar akurat sebagai makam Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, masyarakat menjadikan makam-makam yang ada di berbagai tempat tersebut sebagai tempat untuk datang berziarah masyarakat memiliki keyakinan bahwa Syekh Siti Jenar memiliki keramat yang sangat luar biasa. Maka walaupun secara catatan sejarah berbeda-beda, mereka tetap menziarahi makam Syekh Siti Jenar sesuai yang mereka yakini masing-masing. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.